oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel hangga official tv kali ini saya bermain solo rank live langsung di rank dan kali ini saya akan mencoba untuk memakai eurora Maga. silahkan kalian ambil kopi, nikmati tontonan kami dan semoga terhibur Jangan lupa untuk diklik like-nya guys, subscribe dan komentar yang positif. Yes, ngglek like guys, ngglek like guys. Ah, ngglek like guys. Sorry guys, ngglek like guys. Wah, guys, kere, guys. Aduh guys Kita akan tutup komentar guys Takutnya ada komentar yang Tidak enak dilihat mana habis jika mana kalian jika habis itu recall aja guys jangan memaksakan guys nge guys nge guys nge Wah, ngelag, like, guys. Dan mengubah dirimu. Lu like, ngelek, guys. Oke, okay guys. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe ya, guys, dan di-share kepada teman-teman kamu. Inilah cara bermain memakai Yudora. Eh, Yudora, maka...